yang untuk mode WSP nya oke. ini dari sumber sumbernya dari warung ini jadi dekat enggak jauh juga oke jadi gua pasang di sini arah yang 7 tuj itu di sini sekitar sini titik sini Jadi, skema yang WiFi yang akan gua tembak. Jadi, nanti skemanya gini: ini sumber, sumber, dan ini rumah. Nah. <tuh> Jadi, yang nanti ini, yang satu yang tenda 03 tiga, nanti kita pasang di belakangnya ya belakangnya di sini tiang kurang lebih tiang 12 meter 12 meter kalau sudah nggak terhalang ya cukup 12 meter di rumah kita juga kalau bisa ketinggian sama jadi intinya ini sumber kalau di mode WISP ya ini mode WISP nah di mode WISP ini kita nggak pakai kabel lain gas jadi kita pakai router tenda 03 ini kita tem kita tangkap sinyalnya kita tangkap dari sumber nah ini posisi ini barangnya tenda 03 nya kita tangkap dari sini lalu kita sebar-sebarin ke rumah ditangkap sama rote apa tenda 03 yang berada di rumah kita Oke jadi untuk penempatan ini tiang yang WISP yang dari sumber ini kalau bisa di belakang sumber jadi jangan di sini ya guys ya soalnya kalau di sini itu membelakangi sumber membelakangi sumber mungkin nanti sinyalnya rada kurang bagus oke kalau dipasang di sini tuh enggak bagus ya jadi pasangnya di belakang sumber nanti menghadap ke router yang klien router yang klien menghadap ke router yang WISP oke jadi Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan sampai dipasang di sini. Mending di belakangnya. Atau di sinilah. ini ngomong-ngomong jarak sumber dan rumah gue ini 350an meter lah. Ini di warung. Jadi ini wifi gua sendiri ya guys ya. Nggak nyolong ya guys. Warung ini rumah. Oke dan ini untuk mode Oke, jadi kalian harus tahu password wifi sumbernya Oke, okay. segitu cukup Saya rasa sudah jelas, kalau belum jelas nanti bisa tanya di kom komentar And ciao